Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, wow Itu teman-teman bisa lihat Kita akan mengumpulkan mainan teman, teman Dan mengenali nama dan warnanya juga Dan langsung menghitung Oke, kita mulai Ini kakak sudah menemukan wadah teman-teman Oke, let's go, kita mulai Wow, ini kakak menemukan telur Wow, ini telur warna hijau Kita taruh ke dalam wadah Dan ini juga ada telur warna hijau juga Kita taruh ke dalam wadah kita ambil lagi teman dan ini juga ada telur warna hijau lagi kita taruh ke dalam wadah ambil lagi teman teman ini juga telur warna hijau kita taruh ke dalam wadah ambil lagi teman wow ini ada telur warna biru kita taruh ke dalam wadah ambil lagi, teman teman dan ini juga ada telur warna apa teman warna coklat kita taruh ke dalam wadah ambil lagi teman dan kita ini ada telur juga teman warna apa warna coklat kita taruh ke dalam wadah ada telur lagi teman, teman. Ini warna merah. Kita taruh ke dalam wadah. Ambilin ya teman, teman. Ini juga ada telur teman. teman Warna apa? Ini warna merah. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil lagi teman, teman sama warna merah. Oke teman, teman, kita ambil yang terakhir. Wah, ini ada bola bintang teman-teman. Wah. Ini bola bintang warna apa teman? Ini warna bintangnya ada warna merah dan biru dan itu bolanya warna putih oke okay. kita ambil teman dan kita akan hitung dapat berapa kita mainan hari ini ini ada bola sepak 1 telur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, wah ternyata kakak mendapatkan mainannya ada 11 teman-teman 10 telur dan satu bola Oke okay, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kakak teman-teman Jangan lupa di tekan tombol subscribe teman-teman Biar kakak lebih semangat bikin videonya Oke okay, sampai jumpa di video kakak selanjutnya Bye-bye